re sorry, sorry. sorry. sorry. Oke, okay, uh, hari ini hari Rabu biasa DM. Uh, gue mau bikin video tentang uh, yang Jadi suaranya agak lumayan berisik. Gue mau bikin swap. Uh, gue punya motor D1, 12,5 T. Gue pengen tahu bedanya sama 13. Karena gue pakai kan D1 X uh, yang tipe RPM. Kalau ngeliat dari okay, spesifikasi, motornya sama sebenarnya. 13.5 itu dia setelah itu pakai motor 12 kali 7,25 kalau yang di 1x 13.5 tipe R itu yang rpm itu sama dia 12 kali 7,25 kalau yang lu pakai di 1x 13.5 tipe Torq itu yang T itu baru beda 12,5 kali 5, x 5 jadi uh, diameter top sama rpm itu 13.5T dengan 105 sama tuh uh, jadi kalau 10.5T di t 10 -nya, 10 nya top dengan 135 stok itu motornya sama pakai 125 kali 5 begitu juga yang 13.5T sama juga jadi gue pengen coba swap ini kan motor di 1 ya di 1 x kita coba stok kita bandingin pengen lihat sama apa enggak gue ya, nanti ya ini mudah-mudahan ini masih swap motor motor glassless yokomo oke okay. oke okay, ini bodom blok blokas sekarang juga bersihin uh, motornya juga lumayan ini agak berisik sih anak-anaknya sorry, sorry banget ini lagi. ini gue coba pake ambus jord wah, keras banget Magnetnya lebih keras daripada lewat Lebih keras Oke okay. Ini udah keluar nih Ini magnetnya diwan Tapi tipenya sama Ternyata RP605 juga nih Kalau bisa lihat tuh RP 065 ini sama ternyata tipenya dengan dengan di uh, ini di One X ini diwan kemudian 13.5T ini yang M karena diameternya semua sama motornya sama jadi kayaknya bisa di swap bisa ditukar uh, tapi gua nggak tahu nih kalau gua coba tuker apakah dia punya manetnya akan lebih-lebih berat ini atau yang ini kan karena berat tadi ada yang ini lebih-lebih benteng lebih, lebih kita coba stop aja ya tapi cara ini sih sama nih motornya kosong nyemak speknya sama banget oleh di meter dalamnya juga ini. jadi kalau kita lihat itu kan disebutnya kan 12,5mm uh, diameter luar ringnya itu 7,7mm uh, nah, hmm. Ini nya itu 12,5mm 12,5mm di nah, luar ini hmm. Jadi diameter, ini. diameter magnet Diameter mahirnya luar ringnya 12 dia 12 dia ini diameter ininya 12 dan diameter dalamnya ini 7,5 ini juga bisa memang ya ini kali ya aduh gue Aduh, misalnya nanti pada Aduh. nempel oke okay, sekarang gue coba swap ini di 1XR ini di 1 nah, motornya sama tapi gue <SILENCIO> kalau dari sih diameternya semua sama magnetnya emang lebih keras kalau lihat ini. Hai, hai, kita hai, ya. oke ini kemari hai, hai, ini hai, kemari ini, kita Nah, akhirnya bisa juga Lebih enteng sih Lebih enteng Kita coba ya, karena nih rasanya lebih, lebih enteng empeng susah masangnya nih, soalnya. Nah. Hmm. Karena, hmm. Hmm, mungkin, ini soalnya karena mungkin gua takut juga mah mungkin mana itu udah kelamaan panasan sampai lama kan ini kan apakah memberi pengaruh tapi Nah, tau juga sih, kita mencoba pakai sama soalnya ukuran, kalau ngomong masalah 4 dia sama persis ukuran uh, serinya 065 tadi oke, guys. gue baru cek ternyata rasanya emang ini kayaknya ngaruh dari dari dari ini deh, bukan dari rotor rotornya, rotor uh, kayak kumparan yang ngaruhin ya agak beda di kumparan nih tapi gue coba ini sama aja sih gue ini lebih enteng tapi gak tau deh gue coba karena gue udah coba nih pada motor ini nah gue coba gue gak rasa, tau rasanya gimana kayaknya Ada kesimpulan, ternyata semua motor Yokomo bisa diswap <laughs> Jadi, uh, plus 105 tengah, bisa diswap karena uh, diameternya semua sama, cuma bedanya emang kayaknya berat dan ini dicontekan gue. Lebih banyak contekan foto, jadi diameternya beda-beda sih. Diameter magnet sama diameter dalam nih, gue gak ngerti nih. Kalau yang diameter magnet ada 12. Jadi beratnya di 12 12.5 127. 12, Kalau dari listnya, nya itu komanya tuh koma ada 12,3, 12,2, 12,4. Banyak 12,2. 12, 12. Iya, 12, 12, 12, 12. Nah, iya. Pokoknya banyak. Si gulungannya berarti. Yeah, kayaknya banyak Iya, kayaknya dari dari dari gulungannya sih, dari gulungannya. Karena ini gua coba 13.5 tiga belas setengahnya apa tiga belas setengahnya di one sama di one x motornya sama rotores sama. sama sama pakai dua belas kali tujuh koma dimensi sama panjang apa? panjang semua sama tempat dudukan ininya semua sama nih gitu tapi e, kalau kelasnya bus setengah itu dia pakai dua belas koma lima kali lima lebih kecil jadi kalau lu mau pindah eh apa 12 sama tuh sorry ya sorry gue Kalau di di 1x itu 10.5 sama 13.5 itu C sama tetap sama T itu sama motornya sama. Uh, del. 10 sama del. Kalau 10.5 sama 13.5-nya di 1x itu sama sama tipe top motornya sama. 12.5 5, x 5. Tapi kalau yang RPM baru 12 7,25. Jadi kalau lu mau swap itu uh, cuma R nantinya doang. Pluterama 13,5 sama, 12 12 uh, 13,5 P sama 10,5 P itu kalau tipenya sama-sama R, motornya sama ternyata beda di gulungan kelihatannya. Tapi kalau lu pindah dari tipe top ke RPM, nah itu baru beda tuh, motornya beda kedua. Tapi yang di 1 ini bawa di 1 ini belas 13.5 T sama dengan eh, tipe RPM-nya di 1X. Simbolannya itu. jadi ada bocoran kalau merek Rapid 12,2 dua semua ya dia berarti tengah tengahnya R sama T itu karena yang R itu eh sorry yang tipe yang pop itu dua belas setengah yang R itu 12 belas jadi tengah tengah berarti motornya gitu aja sih intinya kalau dua uh, koma dua terus panjangnya tujuh lima iya sama ini juga tujuh dua ya. kalau yang B 1 X yang PT3 sebenarnya torsinya beda kuat. Bisa bisa bisa. Itu uh, 10 eh uh, dia tuh yang beda itu 12 uh, si tok itu itu 5. 5.0. Kalau yang RPM 7,25. Tapi diameter manetnya beda memang. Kalau yang tok itu yang torsi itu 12,5, yang RPM 12. Nah, kalau yang Red punya 12,2. Ya mainnya tengah-tengah berarti, berarti emang RPM itu 7,25 berarti, diameter dalamnya Gitu aja sih uh, sebenarnya kalau lu browsing di itu, rotor tengah tuh banyak banget sih 12,2, 12,3, 12,4, gue inget banget tuh Nanti gua kasih listnya Dan itu ada yang diameternya 5, 4, oh, salah Eh, 5, 6, 7 itu bisa dicari sih jadi kayaknya semua motornya bisa di swap sih kayaknya. Oke okay, uh, terigu grupa uh, Responnya setelah gue tu ter sosos sih mirip-mirip ya, sih. Uh, mirip agak mirip sama yang bawannya di 1 X juga R tapi drug breaknya agak berkurang kalaupun hasil drug breaknya entah karena manetnya udah kelamaan manet lama atau itu karena manetnya beli baru ya tapi draft breaknya memang lebih slow jadi gua mesti adjust dikit sih drug breaknya karena terlalu kelek kalau gue jadi gua mesti tadi <tuh>. atas banyak banyak main main main gitu. oh ya, yeah. uh, kalau lu mau ganti rotor itu banyak lu ngeliat di yokomo uh, webnya dia ada part-part nya part-part nya itu RP ini dia ada 12,5 x 7,25 ada yang 12,3 x 5 ada yang 12,3 x 25 itu dia kodenya RP kosong dari 20-21 dua an dua sampai berapa ya dua, sampai 27 kalau gak salah yang 12 x 12 x 5, ada yang dua belas nol dua kali tadi, dua ada yang empat belas kali lima, ada yang dua belas tiga kali tujuh. Nah, dulu open dengan lupa, gua lupa kalau nggak salah dia pakai punya arti, tapi kalau nggak salah antara dua belas tiga nih, kali lima atau 12.3 tiga kali tujuh, kalau dua lima gua lupa. Dan dia juga kotanya nggak inget, tapi feel-nya emang lebih ngelus. brake nya agak lebih lu sih. Oke, okay, Tanjung Bang sudah nonton ya. Terima kasih nanti uh, gua ngomong lagi. Sampai baru ya. Itu terima kasih. Oke, sip.